oke cincin, waduh waduh waduh ini enak kalau di ulti kaldu aja waduh kali 15 kali 5 kali 2 waduh waduh bakotanya juga ikut jadi, aduh siap boys alas ya oh, oh semvaional ya memang slot gacor kaki ini mantap ya si aki-aki- aki, aki bukan aki jahanam ah ya Boy Depo- Depo gocak goler aja kayak memang joni di sini ya kali 10nya lewat halo halo baraya wayangers ya apa kabar semua ya semoga semua baik-baik saja ya ketemu lagi nih dengan mamang joni di channel tercinta kita Wayang jackpot, iya, seperti biasa, Mamang Joni akan menemani hari-hari kalian ya, dengan bermain si kakejahanam ya, oh, oh, kakeju. Uh, hayu, seperti apa kelanjutannya? Kita langsung main aja, hayu, gaskan. Iya ini kita udah ada di dalam gamenya ya kawan-kawan ya oh, Seperti biasa Biar si kakeknya nafsu kita kocok-kocok dulu ya di kocok-kocok-kocok oh, oh. Ini kita pakai manual dulu ya Manualnya nanti 10 Turbo 10 Seperti biasa 10, 10, 10 Buy langsung ya Gas pun di buy nanti ya Coba kita lihat ya Ini kita manual cantik dulu ya kawan-kawan ya Hayu oh, oh kosong biasa Siakim awal-awal kalau baru main suka kosong-kosong ngagorolong ya heeh he. oke okay. Aduh siap Iya birunya eh kan kosong-kosong-kosong oh oke okay. oh oh oh uh, enggak ada lanjutannya lagi eh oke okay, kuning biru gua langsung kita terbob sepuluh ya kita lihat nanti jadi apa ya oke okay. aduh udu udu udu oh ayah oh, coba mau dorong aja gitu aja ya uduh. mana ulti kakek ultinya aduh goblok. eh telat si kakek tapi nggak apa-apa ya eh, ini tena aja aduh kampret terusnya tadi ini aduh langsung cepat ya sama kita ya, oke oke oke uh -uh. iya kosong, oke ini banyak hijau boleh, oke ungu uh. Oh, oh si oh tuh, oh nggak ada lagi kelanjutannya ya si kakek memang ya suka ngepranknya sama kita ya, gak apa, apa tapi kita lanjutin aja ya ini pola pola dari mamang Joni ya kita lihat dapat apa ya, oh uh, ini boleh diulti juga, anjing tidak mau diulti si kakek ya memang memang memang ya macam macam ya main main ya sama kita ya uh, goblay emang ya langsung lah kita gas punya, kan memang menurutnya juga 10 10 10 bye he -he. kita lihat ini all in keun sia hayu ayuhnya oke okay, kosong, kosong alas ya e -e, kali empat dapat tambah lagi kali empat lagi lumayan kalpat kalpat kali empat ya tapi pecahannya enggak ada ini dia kali lima langsung ada Uduh, uh, lagi oke. Ijo boleh tidak mau? Aduh, si Aki jahanam ya. Aduh, aduh, aduh, sih ya. Oh, oke, aduh, kali tiga lewat, kali ini. aduh, oh, aduh, aing meni mana? Ulti nasi Aki. Aduh, aduh, aduh, aduh, oke, kali tiga alah sia boy cuman 300 peras doang pecahnya kampret kaliannya juga nggak ada yang konek ada ada ada oke ini kali 3 kali 4 ponek oke uuuh boleh tidak ada kampret itu ya cawannya kurang satu ya aki mana nih aduh aing aing aing totos mamang joni ya kawan kawan ya wudhu oke cincin wudhu wudhu ini enak kalau di ulti. kaldu aja wudhu kali 15 kali 5 kali 2 Uduh, auto, sempak ya kawan-kawan ya He -he -he. Sempak kakek Jeus, wangi ya kawan-kawan ya He -he. Si kakek ternyata ngasihnya di akhir-akhir ya sama si cucu ya He -he. Enak sekali Elas ya Oke, alas ya boy nggak apa-apa yang penting sudah dapat sempak Iya, iya, iya, iya pakai wah wangi ya kawan-kawannya enak lezat sedap nikmat e -e. tapi mamang Joni ini di sini mau nyarinya petik-petik mereka ya oh si mereka si kakek mamang Joni belum dapat lagi ya kita cari aja. coba semoga dapat ya aduh siapa kosong e -e, kosong biasa ya 10-10 lagi kita bikin ya ini ngomong joni naik bednya di bed 800 DC nya kita onin. siapa tahu dapat gratisan ya kawan-kawan ya ayo oke okay, ini hmm mm oke okay. aduh ala ala ala ala ala Iya nih buat informasi juga ya buat kalian semua he -he, Penonton wayang jackpot ya atau wayangers ya kawan-kawan semua he -he, Di grup Mamang Joni di komunitas Mamang Joni lagi bagi-bagi giveaway itu ada Ada merchandise dan kawan-kawannya Hayu yang mau ikutan sok Gabung sama komunitas Mamang Joni nanti Mamang Joni taruh ya linknya di kolom komentar kayak kawan-kawan bakaya semua Hayu sok yang mau dapat giveaway ya dari Mamang Joni Hayu masuk atuh yuh, Sugan selain dapat giveaway dapat jodoh ya alas ya enak kan jadi nah yuh, yuh. Sugan ini mah ya siapa tahu Sugan teh ya yuh, yuh. Hayu atuh makanya gabung di komunitas Mamang Joni Hayu Mamang Joni tunggu ya. Dulu sih, ya, kita lanjut aja main dulu lah. Ini ya. nanti bagi-bagi nama ya? Oke, si ini kita akhirnya lagi wangi, lagi wangi kembang tujuh upaya aja. Oke, siap. Ma, aduh, nggak diuji si kampret malah vlog headpad ya. Aduh, udah ya kita langsung baikan ya di delapan ribu ya. Kita lihat dapat apa ini ya? Justunyun ah Aduh kosong. Indek si kaldunya lewat. Aduh kaldu kaldu Hayo, we, kaldu ayo kaldu kalu kalu cantik ieu mah aduh. oke oh. aduh ada kaldu kalpatnya lewat nggak ada yang kena ini mah totos lawan nyim aduh kalti kena oke. Okay. Hh hmm. pecahan ada ya memang memang memang ini ya. Oke okay, kaldunya sekarang kena boleh kuning eh kuning lagi nggak ada ternyata ya kampret kampret kaki jahana Memangnya ini ya aduh giliran nih by debit delapan ya nggak ngasih ya aduh piraku lima toto oh, oh oh kali lima doang ya Barijek pecahannya tidak ada, aduh, ainga, oke pecahannya banyak, ini Aki boleh diulti doblai. Ayn tidak mau mengulti si teh aduh, ainga, ainga, ainga, totos maningson, iya ya, bay 80 dikasih cuma 90, eh 90 cuma 9 kayak bu, ya, he, he, langsung gasin ke Mamang Joni malah, napsu Mamang Joni 66 lagi, aduh lihatnya aduh gimana kebiasaannya teh kalau pecahnya banyak hanya dipelong. Nah, kayak gini nih, dipelong enggak semua muak. Kan, kan, kan, kan goblay anjing uh. gak diulti tolil anjing telat. Aduh, aing Oke, okay, biru. nggak apa, apa ya, nggak apa-apa, enggak apa-apa hayu Kota -kota. Kita mah bilipin in pake stay bilip. Oke. Uh, uh, sok lah jengkeun Oke okay. aduh satu lagi itu mah kotanya Aduh iya kuning enak lho pak Ada nggak ada lanjutannya atau Uyuh si kaldu oke okay. uu Boleh juga ikut jadi ki oh, oh, Mantap cawan atau oh, uh. aa mau diulti lagi ya Cuman kali lima doang aduh kuning enak ya Aduh ayah Hai oke, biar jadi itu cawat satu lagi kayak mantap, oke okay, ungu um, satu lagi tidak dikasih ya, tapi nggak apa-apalah ya, e -e. dapat ngece ngece ya, nih ngece cantik nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa, oke, okay. olalala oh, kosong, oke okay. siap ya, boy. Oh ini boleh diulti dulu kakek aldo anjim goblok telat. Aduh, oh, ainga. Oke ini nggak apa-apa ya. Aduh, suganti kalau yang tadi ya enak gitu ya auto sempat ya diulti kakek Maya. Tapi di sini nih Cek apa-apa nggak apa-apa nggak apa, -apa, apa, apa ya. Hmm. Aduh makota koran satu. Oke biru boleh jadi ungu Oke kuning piala boleh lagi Oke kuning dikasih kaldu ya enak sekali Oke piala pecah mantap biru Oke merahnya jadi nggak? Jadi oke udah ada kaldu ini Eh Oke biru lagi dikasih ya Alah alah alah alah Auto sempak lagi ya kawan-kawan sempak sempak sempak e -e ini kayaknya si Akinya suka nge, -prang -nge -prang kita di awal ya padahal mau dikasih cuan ya karena si akhirnya mau dikasih covid di akhir-akhirnya ya uh, uh, uh, uh. udah bikin Mamang Joni jantungan aja ya uh, uh, deg-degan gitu ya bikin si to Mamang Joni nepak tarangnya uh, uh. ini juga buat kawan-kawan yang nanya ini Mamang Joni main di mana ini Mamang Joni ini teh main di situs Boswin 168 ya kawan-kawan ya kalau cari di mbah Google tak Boswin 168 atau enggak Ini nih masuk ke komunitas Mamang Joni ini nanti dikasih ini uh -uh. Di sana juga di komunitas nanti kalian bisa tanya-tanya KTP dan kawan-kawan slot-slot atau pola-pola gacor apa aja bang gimana bang gitu Oke okay. okay, cincin dapat ini kelemnya bang udah ya Mamang Joni ini aduh mm -mm, Iya dibat gede soalnya ya Oh, aduh kali tiga ba, oh, mantap kena Aduh satu lagi ini nyengcle ya nggak mau turun turunnya makota aduh si asimakopet pelit ya sama cucu cucu ini teh aduh airnya sayang sekali oke okay, biru oh iya sini diulti kali tiga oke okay, cawan boleh jadi satu lagi kakek turun oke okay, mantap merah kuning boleh jadi oke okay, merahnya jadi ulti lagi kakek tambah tapi tidak mau si kakek anjing tapi tidak apa-apa ya dapat mega mendung aja oke okay. Lanjutkan iya ya oke okay, jo Alah oh kali 10, oke okay, mantap ya dapat kali 10 Aduh, aduh, aduh Tapi pecahannya nggak ada ya Nince, nince aja nggak apa-apa, gak apa-apa Masih panjang Aduh kali 25 nya lewat Kampret si Aki Aduh, aduh, aduh, aduh Ainga, ainga Oke okay, biru Oh ijo oh, Piala boleh jadi satu lagi nggak mau turun, anjib Oh kali aduh la iya banyak ini Aki enak diulti Kali dua aja mana minta alti Alah enggak mau diultikan si kakek mau udah pecahnya banyak memang kakek jahanam ya okay. Tai ucing lah nih kakek aduh ini kayaknya kayak nggak jadi tai ucingnya Maafin ini ya. sudah mau mati-mati si kakek tapi di sini kita dikasih enak-enak ini kayaknya ini Iya iya otomatis Sempak! Aduh bakotanya juga ikut jadi! Aduh siap boy! Alah ya oh, oh sempak siional ya memang slot gacor hari ini mantap ya si aki, aki, aki... Bukan aki jahanam Ah siap boy! Sempak kakek enak ya kawan-kawan wangi uh, uh, lejat ya tapi jahana makinnya bisa kita tumbangkan ya dengan modal gocap golek aja jadi satu GT ya oke mantap tapi mah Ngomong Johnny nggak udahan ya heeh. <sukur> tapi nggak kita ini dulu aja lah siapa tahu ya ulti ultimerah ya sampai si Aki udah mulai kelihatannya susah bernapas lagi kita udahan aja ya Iya, topek dulu oke di sini juga uh, mamang Jun ya tadi mau lanjutin yang tadi aduh kepotong sama OTC Asia tadi ya uh, uh, mau mengingetin lagi iya yang mau main di Boswin uh, kalian itu bisa di Boswin 168 itu kalian bisa cari di Google uh, di google ya he, udah banyak waktu uh, atau enggak bisa masuk di komunitas mamang joni itu di bawah nanti mamang joni kasih linknya ya ayuh main mamang joni juga ingatinnya buat kalian semua para player player kakek jeus kakek uus atau slot-slot yang lain buat main slot ya kalian kalau main ya he mainnya santuy-santuy aja ya, he. jangan ke bawah nafsu dan emosi ya. He. nanti jadinya bisa kacau itu bisa nempat tarang totos sih ya. He. Oh, ini niatnya mau ngasih ko dikasih, apa -apa lah, kita ngebacok dulu ya kawan-kawan ngelanjutin -kawan, yang tadi ya. He. Terus ini juga yang main-main kayak gini teh ya kalian, iya mamang Joni kasih pesan ya buat kalian. Jangan menggunakan uang-uang yang ini ya uang uang yang kayak uang makan atau uang buat dapur atau buat sekolah jangan ya sih ya nanti mah malah menjus jongnya nepartakan kalau pakai uang kayak gitu ya pakai-pakai tuh uang uang yang tiis tiis dingin-dinginnya uang uang yang gak kepake ya boleh lah ya depo-depo boleh boleh aja kayak memang di sini ya, ya. E -e -e. oke okay supaya kalau ngepaktaran tidak tarik tewing tidak terlalu keras ya he, kalian ngepaktaran nah oke okay, oh, oh jangan dijadikan ini sebagai pekerjaan sehari-hari jangan dijadikan sebagai ladang pencari he, joki oke okay, kawan-kawan ini mah kita hanya main buat hewan buat senang-senang ya he, he menang uh, kalau menang ya syukur uh, kalau kalah ya udah yang penting bisa main dan senang gitu aja kalau mamang joni mahnya ya. uh, menangnya mamang joni juga ini gak setiap hari menang ini teh ya uh, yang di mah yang menang-menang aja mamang joni ya kalau yang lukat mah nggak mau diupload upload sama mamang joni ya karena polanya tidak worth gitu ya uh, kalau yang lukat mamang joni ini teh ya nge-upload buat pola-pola malah dikasih gratisan ya pola-pola yang berhasil gitu ya mamung gini pakai pola kan tadi 10 10 10 hasilnya kayak gini nih jadi mamung Juni upload buat kalian ya begitu ya baraya ya oke siap ini dikasih gratisan kita lihat dapat apa ini ya aduh siap salah aduh ya kelanjutan ya. ceritanya ya oke kali empat Oke, oke, oke, kali dua doang dapatnya oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ku oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sama weh W, Joni, mah ngomong, mahnya eh, eh yang penting JP, kawan-kawan bisa WD, eh nggak cobalah ke mana anak nya, eh lu ya. eh, eh, penting JP, eh, eh JP, mah ya baru, kalau nggak JP, Mas, ya, nggak so, bisa, nggak cobalah, nggak bisa, ngebacot eh nggak eh, apa-apa ya, eh, ayo, nah, kita mau nemenah lagi weh si Aki ya, penyakitannya dapatnya menjus sandinya sangat berat ya Aki, Mas, nge tes ya Oke, krosong krosongnya. Oke, mana lagi, mana lagi. Ya. Ini lah terakhir dari Mamang Donia. Ya. Abis ini kita udahan lah ya. Capek Mamang ada perut si kakek ini lama-lama ya. Ini terakhir buat kakek ya. ya. Kita baik di 120 dua puluh ya. Kita lihat dapat apa ini ya dari si kakek, jahanam ya kawan-kawan terus unyung, ah ngasih ngasih sekalian si foto-foto sekalian boy, memang Juni mada udah dapat satu juta wow, uh, udah jep, memang Juni mabaya lah. Hmm, wah oke bikin kuning boleh kakek, aduh dia boy, mulai merungkalkan ya si kakek Ininya, harus habis ini ya, memang hal kesudahan di sini ya sudah mulai GJ si Akia, ya ulti Woti ya aduh mana Aduh ini enak kayaknya ini enak oh, oh langsung dikasih kaliannya banyak ya kali 15 lumayan kita kumpulin dulu aja ya ini mas, oke okay. Oh, oh aduh, aduh. ini malah mau dikasih DP lagi nih kayaknya sama si Aki Oke, ini okay. oh, nih, hijau boleh? Tidak ada. Oke oke oke oke ya. Super bagong ya kita dapatnya dari si Aki. Aduh oh, kali sepuluhnya lewat. Oh, kali enam kali dua boleh jadi oke mantap ini juga jadi henteunya uh, henteu henteu jadi tidak mau dapat ni doang ya oke uh, uh, oke okay. siap okay, ya, kosong nggak apa-apa ya, kita kurang sedikit ini maya cuma dikurang di itu doangnya dibalikinnya 111 gak apa-apa enggak apa-apa apa ya kita namanya udah JP gede ya Hmm, iya, sekali lagi mamang jemina, jalan ya ngesin Aduh, sampai beli ngomongin mamang Joni mah, ngecoblok white tadi atau jangan, baik. Mamang lagi buat kawan-kawan, bah kayak wayangan ya ayo gabung di komunitas mamang Yoni ya, komunitas KSS, oh bisa kalian bisa, dapat giveaway oh gabung komunitas itu dapat dapat apa lagi ya heh pola pola cantik ya sarilingses antar pemain ya cara bermain polanya apa bang yang bagus kalian juga bisa tanya tanya di sana bang yang bagus sekarang apa bang main apa bang di sana kalian bisa ya tanya tanya gitu ya semua ya ayo aku gabung ya sama komunitas mama joni mama joni tunggu ya di sana ya oke makanya seperti biasa ya, dari Mamang Joni, kalian harus tetap sehat, tetap aman, uh, keep safe, stay healthy. Kaman uh, uh, away, ngomong ngomongannya si Mamang Joni mah kampret, memang. Uh. Dadah!